gimana sih dong Halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Benedict Travel. Oke jadi seperti biasa di sini saya akan memberikan resep-resep yang terbaru lagi. Oke kita langsung aja simak satu persatu satu ya. Oke lanjut ke presiden yang kedua Nafisa Project Remake Oke lanjut ke percintaan yang kedua. Beli jamu sama wawan, mari kita jadang jenduk kawan meleda. <speak> Oke lanjut ke percintaan yang keempat. <speak>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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-7. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-8. Oke okay, lanjut ke versi yang ke -9. Oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-10 ya. Oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-11. oke lanjut ke presiden ke-12 oke lanjut ke presiden ke-13 maling dikasih pintu maafin kamu dikasih aku maafin diri ya Ke ke okay, lanjut ke enam, yang ke enam, oke lanjut ke dua ke enam, dua oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 oke okay, lanjut ke presiden yang ke-6 ke-17 Oke lanjut ke versiode yang ke-18 Oke lanjut ke versiode yang ke-19 oke okay, lanjut ke versi terakhir atau ke 20 oke okay, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya bye